Tuhan, ku lagi sendiri memikirkan dia selalu tantang dirinya. Tuhan, ini cerita dan jiwaku, cerita. Dan Semua kelukas Semua kelukas aku, aku. Resah hati ini tanpanya Memiliki Dia yang Memberikan Indahnya cinta Untuk Merindukannya Selalu Tentang dirinya Semua Tentang dirinya Rasa hati ini Tanpanya Memikirkan dia Selalu tentang dia yang memberikan indahnya cinta untuk ku miliki menggenggam indahnya dunia sampai waktu menghentikan. rasa hati ini tanpanya memikirkan dia selalu I'm gonna.